Hai, hey, hai, huh? hai, hai, hai, yang badung di oh. Eh, Ini anak <Hands Sugar> ya baik -ja, baik -baik Taman, ya bisa cuma kerjaan nenek budak dia. Kolong di mana? Di bobek kan dia Gila kamu. Ah, neru kembali batu. nih, kayak tanya-tanya nih lo, tanya, -tanya, -tanya, nawa. Nawa, ya. tanya, -tanya, -tanya. kamu -tanya. I, -i, kita kamu, oh. kamu, <laughs> <tuan>. PN ayo BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, mau BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, ini BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, ya, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, BNI, Jalan Mbak yo. Alah boleh. itu Saya <Sukainya> mau apa ya? <Sukainya> anyar. <Sukainya> mana tuh? Oh. Ha murung. Panawa eta. Kolotnya kalan kamus bae. Oh, rajinnya eta manyana mah. Balik baik, Oh Heeh. Oh. Wis 60 tahunnya namadina dia. Kumaha tanpasan. Heeh. Asing betah di die nya. Geuleuh bolak-balik baik ka imah. Awes tuh kayak kamar mah loba kosong ye. Ya. Hmm. kayak mana tah sih eta? Toh. Hei. Ya, anterkeun ye si Perli ya. Ayo, ayo, ayo. Oh. Angges nya ari buatlah khidlat. Kamu kita Harasa aja ya. mana Nah. Ya ini dimaksudnya dihargai, Supripto, eh, amat, ya? Nyoba jalan, ih, ih, ih, mana? ih, Iya, pergi dulu. Iya, Iya,